Dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Pertemuan bilateral atau antar negara memang menjadi agenda rutin yang berulang baik kepala negara, menteri maupun pihak-pihak lain yang mewakili pemerintah. Yang kita lihat selalu wajah-wajah bersahabat dan prosesi-prosesi resmi yang berjalan dengan begitu mulusnya hingga akhirnya kunjungan berakhir dan tamu pun kembali ke negara. Benarkah semudah itu? Tentu saja tidak. Di balik pertemuan tingkat tinggi seperti ini, tentu saja perencanaan di balik layarnya dipersiapkan dengan sangat matang. Seperti yang berlangsung baru-baru ini dalam kunjungan Presiden Singapura ke Indonesia. Di depan layar, semua berjalan mulus. Tapi di balik layar tak terhitung berapa banyak hal yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari dari yang terkait protokoler seperti pengaturan pasukan, alur agenda acara, dan pengaturan posisi duduk hingga hal-hal substansif seperti persiapan isi perjanjian yang akan ditandatangani. Semuanya untuk menjamin pertemuan berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Lalu bagaimana pula persiapannya kalau justru Presiden kita yang melakukan kunjungan ke negara lain? siapa diplomat kali ini akan masuk ke balik layar kerja berbagai pihak dalam mempersiapkan sebuah kunjungan resmi ke negaraan Presiden. Kita berada di Canberra, ibu kota Australia, hanya beberapa hari sebelum kedatangan Presiden dalam kunjungan resminya ke Australia. Kita akan melihat bagaimana para diplomat kita bekerja untuk mempersiapkan kedatangan Presiden ini. Seperti layaknya setiap perhelatan, semua dimulai dari rapat perencanaan. Rapat untuk merencanakan kunjungan presiden ke Australia sebenarnya sudah dimulai di KBRI Canberra. Sejak Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengundang presiden untuk kunjungan kenegaraan hampir setahun sebelumnya, yang dibahas mulai dari agenda acara per acara, rencana lokasi menu makanan, hingga substansi pertemuan-pertemuan yang akan dijalani oleh Presiden dan rombongannya. Salah satu yang paling bertanggung jawab dalam kunjungan Presiden, tentu saja Duta Besar Republik Indonesia di negara tersebut, yang tidak hanya bertugas untuk memfinalisasi setiap detail dari kunjungan, tapi juga bertugas untuk memastikan seluruh kesepakatan yang ditandatangani Presiden dalam kunjungan ini dijalankan di sela-sela kesibukan persiapan kedatangan presiden ke Canberra Australia, saya berhasil menarik salah satu pihak yang pastinya paling disibukan untuk mempersiapkan kedatangan, kedatangan Pak Presiden yaitu duta besar kita di Australia Pak Krisyatulgow. Pak Dubes, apa kabar? Apa kabar Mas Tim? Terima kasih sudah menerima kami di Canberra. My pleasure. Dan saya senang sekali kita tidak wawancarai dalam kita ngobrol di luar dengan pemandangan danau yang indah, saya yakin ini mungkin salah satu spot favorit kali. Salah satu spot, uh, spot favorit bukan saja buat orang Indonesia yang ada di sini, yeah. tapi orang Australia pun sangat senang berada di tempat ini. Saya bisa paham, indah sekali soalnya. Nah, Pak Duba saya mau tanya terkait dengan kunjungan presiden, rencana kunjungan presiden. Uh, pada saat Presiden merencanakan kunjungan ke Australia. Mungkin duta besar, ini dugaan saya sebagai orang awam. Duta besarlah orang yang pertama akan diberitahu. Nah, mungkin boleh diceritakan tuh, Pak Dubes, pada saat Anda mengetahui akan ada kunjungan resmi ke kenegaraan Pak Jokowi ke Australia, apa yang Pertama harus dilakukan seorang Duta Besar, apa yang dilakukan? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika pemerintah Australia menyampaikan undangan secara resmi kepada Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kenegaraan mm. ke Australia sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, saya mm. sangat senang sekali karena ini menandakan uh, dan mengkonfirmasikan mm. uh, hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia mm kemitraan strategis yang saat ini terjalin dengan baik antara hmm. Indonesia dan Australia. Jadi itu reaksi pertama saya. Hmm. Kemudian tentunya ini kita komunikasikan ke Jakarta yeah. dan setelah Jakarta menanggapi secara positif kunjungan tersebut dan setelah kemudian bisa disepakati uh, waktu kunjungan ke Bapak Presiden ke Australia, hmm. kemudian kita mulai membicarakan hal-hal teknis okay. yang terkait dengan kunjungan tersebut. Oke, okay, jadi hal pertama justru, uh, kan, karena undangannya dari Australia, kapan? Presiden Indonesia bisa berkunjung ke Australia Itu dulu yang dibicarakan, Pak ya? Betul Yang terlibat di sini siapa Pak dalam pembicaraan? Uh, tentunya kita mengkomunikasikan ini langsung ke Jakarta okay. Yang paling terkait tentunya Kemlu Melalui hmm. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Pak Dirjen yang juga kebetulan selaku Kepala Protokol yeah. Negara, Beliau melakukan konsultasi dengan Menlu Kemudian juga dengan Bapak Presiden Untuk dapat menetapkan hmm. uh, tanggal yang memang kiranya Convenient hmm. bagi pemerintah Australia maupun uh, bagi Bapak Hmm, dari situlah baru di disepakati tanggal berapa Betul. Dan pengaturannya baru dimulai di situ loh ya. Nah kalau Ada dua hal lah kalau dugaan saya begitu Satu pengaturan seperti Bapak hmm. bilang tadi Jadwal dan lain-lain, protokol dan lain-lain Yang kedua pasti substansi kan Pak hmm. Substansi dari apa yang akan uh, dibawa lah uh, Oleh Pak Presiden Pada saat kunjungan ke Australia hmm. Nah perbincangannya itu bagaimana Pak Berjalan paralel kah atau memang ada Substansi yang lebih dahulu uh, dibicarakan Sebetulnya semuanya berjalan paralel hmm. Karena kita ingin memastikan betul bahwa kunjungan Bapak Presiden bisa nyaman, yeah. bisa aman, yeah. dan bisa memberikan kemanfaatan mm. Bagi pertama penguatan hubungan bilateral di antara Indonesia dan Australia mm. dan memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara kita Terkait aman dan nyaman ini tentunya kita harus berbicara secara detail mengenai mm. masalah administrasi, keprotokoleran, yeah. aman is aman, hmm. kita harus berbicara dengan pihak Australia terkait bagaimana pengaturan keamanan uh, untuk suatu kunjungan uh, seorang kepala negara terkait substansi ini memang kita melakukan konsultasi yang sangat intensif dengan pihak Australia dengan Jakarta tentunya yang menangani substansi ini uh, Bapak Presiden dalam beberapa arahannya kepada Kementerian Luar Negeri, kepada para diplomat senantiasa menyampaikan bahwa Diplomasi ekonomi saat ini menjadi paling tidak 80% hmm. uh, dalam pelaksanaan politik luar negeri kita Oleh karena itulah kita juga memfokuskan aspek ekonomi ini sebagai salah satu deliverable uh, kunjungan Bapak Presiden hmm. Dan salah satunya sebagaimana kita pahami saat ini Indonesia dan Australia telah menandatangani suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang sangat komprehensif Iya yeah yang sangat penting dan kita yakini akan dapat memberikan kemanfaatan bagi bangsa uh, dan negara hmm. baik di Indonesia maupun di Australia hmm. dan sebagaimana kita pahami karena begitu pentingnya perjanjian ini ada kabar mengumirkan juga dari Jakarta bahwa uh, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hmm. telah meratifikasi perjanjian tersebut. Oke ini kabar bahagia untuk duta besar di Australia tentu saja karena ini makin mempererat lagi hubungan Betul. kerjasama kita Betul. dengan Australia uh, kalau waktu kunjungan kalau kita, kita tahu pada saat ini kan Australia sendiri sedang mengalami musibah kebakaran hutan dan lain-lain gitu. Ini ini memberi arti khusus tidak pada kunjungan kalau memang kira, ada momen seperti ya, ini. Saya kira, iya. Ada istilah friends ini, yeah. friends ini. Indeed, yeah. Saya kira ini juga wujud uh, solidaritas uh, bangsa Indonesia yang dimanifestasikan dalam kunjungan bapak uh, kenegaraan bapak Presiden yeah. Australia. Dan sebagaimana kita ketahui kunjungan Bapak Presiden ini juga dilaksanakan di tengah-tengah digelarnya kontingen hmm. uh, dari TNI kita yeah. yang telah datang beberapa hari yang lalu untuk membantu uh, mitra mereka di Australia dalam menangani musibah kebakaran. Oke, okay, jadi itu momen sedang ada peristiwa apa dan lain-lain juga turut apa ya memberi kesan atau arti yang khusus ya, dalam kunjungan seorang sekali. Apa, presiden atau tokoh negara begitu ke sebuah negara. Terima. Jadi semoga lancar Pak Ruta Besar. Terima kasih banyak terima atas kasih. Terima waktunya. Terima kasih. Ya. Kami mohon izin juga untuk tetap berada di balik layar untuk melihat persiapan-persiapan yang silakan. Saya lihat nggak ada berhentinya rapatnya Pak. Silakan. Kita ingin memastikan bahwa sekali lagi kunjungan ini aman, nyaman. Dan juga nantinya memberikan kemanfaatan yang besar tidak hanya dalam konteks penguatan hubungan bilateral hmm. kedua negara, tapi memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih banyak, Pak Duta Besar Indonesia untuk Australia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Saya sempat mengikuti Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Bapak Kristiarto Legowo dalam inspeksi menjelang kedatangan Presiden. Agenda hari ini memastikan kesiapan hotel yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menginap dan melangsungkan sejumlah rapat penting. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh sebuah hotel untuk bisa dipercaya menjadi lokasi menginap seorang pemimpin negara? Uh, ini hotel yang akan dipergunakan oleh Pak Jokowi. Tapi what I want to ask you is, do you usually accept uh, state visits here, presidents and prime ministers in this hotel? Yes, we do. How often? Uh, a number of times throughout the year throughout the yeah. year yeah yeah oh, or maybe anything from five up to maybe ten well per yeah. year yeah per year. Well, what's so yeah. special about your hotel so they, they <laughs> <laughs> it looks nice i could say <laughs> that but why, why is it I, i could say one of the favorites if you get get about 10 it is year. i think it's been it's been in case a long time we have a long history it was the first um, five-star hotel to open in canberra and we have a long history oh. with you. how hard of work is it when a state a state leader comes to visit and sleep in your hotel is it uh it's long hours okay um i guess as opposed to hard work mm -hmm. so we our team have done it many many times and mm -hmm. so um we know what to expect for the mm -hmm. most part um and we know that there are times that we have to be here for a long time during the day just to make to make sure everyone is fine from the main Mm. down to who, whoever is driving cars for the embassy okay. or is you know everything from meals and coffees okay. what so. what kind of requests have you received it can be anything from the temperature of the room what mm -hmm. it should be set at, um, to a firmer bed to okay. their favorite fruits to be available in the room to we need to change the windows change the windows yes Pengaturan agenda dan substansi pertemuan tentu menjadi prioritas kesiapan jelang kunjungan kepala negara. Tapi jangan lupa, banyak hal kecil lainnya yang juga tidak boleh luput seperti mendiakan souvenir dan makanan kecil favorit presiden untuk dinikmati dalam perjalanan menuju setiap pertemuan. Assalamualaikum. Selamat pagi ibu-ibu. Jadi ini ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Canberra, benar ya bu ya. Dan hari ini karena ada kunjungan Pak Jokowi beserta rombongan, ibu-ibu di sini bertugas menyiapkan apa bu? snack makanan hampers hamper. hamper. jadi ini yeah. untuk dibawa atau untuk dinikmati selama mereka ada di Canberra atau gimana untuk dinikmati beliau uh, di Canberra oke okay, jadi okay. dari baru tiba ya Iya, sudah serakah iya uh, kami menyiapkan hampers hampers nih, nih okay. untuk di untuk di uh, mobil oh jadi di, untuk Dimodina, di mobil dinas nanti ya. untuk dimakan, dinikmati, ya. Apa aja bu yang disiapin? Ini yang lagi disiapin ya? Iya lagi Coba disiapin. Apa aja nih isinya nih? Coba disiapin. ini untuk di kamar. Oh, di kok kamar, kamar, ini. Pak presiden, ya. beda ini? Apa itu? Presiden, hampersnya beda. Hampers presiden ]nya... sama menteri beda? Sama menteri sama. Sama menteri sama. sama. Ini kalau di kendaraan beda. Hempers oh. Beda. Oh, jadi ini untuk beda. di kamar. Iya. Yeah. Kalau yang ini untuk, untuk di, di kendaraan. Semuanya dapat satu. Kalau ini apa nih? Ini untuk Peye, nanti oh. Py-nya dimasukkan ke sini. Siapa yang goreng ini Py-nya? Ini uh, Ibu Yani yang goreng. Oh, mana Ibu Yani? Ibu Yani. Wah, wow, juaranya. Ibu Yani. Ini Berarti Ibu yang Py-nya paling enak ya? Ini memang khusus untuk Bapak Presiden karena Wah. beliau kesukaan. Uh, kesukaannya Py-nya. Bu boleh coba? Boleh silakan. Boleh. boleh. Pak Jokowi mau izin sebelum Pak Jokowi makan saya uji dulu Pak. Kalau nggak enak saya minta ganti Pak. Saya dimarahin Ibu yang bikin nanti kalau nggak enak. Hmm, P-nya Pak Presiden Hmm, Sekilo berapa, Bu? Jadi dalam event kenegaraan sebesar ini, siapa yang menjadi ketua panitia? Dan apa yang dilakukan kalau tiba-tiba ada perubahan yang dilakukan secara mendadak? Tetap di Sapa Diplomat, start lagi